Halo guys, jadi kita ini nginep di Holiday Inn Johor Baru City Center. Nah, ini kamarnya yang tipenya sweet ya. Jadi waktu masuk itu dia depannya langsung kamar mandi nih, langsung kamar mandi. Ini kebetulan udah hari ke 3 pas kita lagi mau check out. Jadi memang udah berantakan banget, tapi udah barang-barang sih udah turun nih. Ini kayak gini ini lemari nya. Nah jadi pas masuk itu kayak gini nih ruangannya. Nih di sebelah kirinya pas pintu masuk ada tempat duduk terus sepatu bakal pakai sepatu atau tempat taruh koper di atasnya. Nah kamar kayak gini dia ada satu bed king size terus ada sofa bed terus di situ ujung situ juga ada sofa terus TV-nya di sini. Nah, yang bagus nih viewnya nya nih ada dua jendela. Satu di yang pasti ranjang utama ada ke depan, terus satu lagi yang di sampingnya. Sofa bed juga full size dia. Kayaknya lebarnya kurang lebih sih masih 180 atau 160 nih lebarnya. Guys, jadi pemandangannya tuh Nih, ini pemandangannya. Ini tempat penyeberangan antara Singapura dan Johor nih. Kalau kita naik mobil, nah ini antriannya dari sini. Yang seberang sana tuh Singapura guys. Nah, ini tempat penyeberangan, di custom, terus imigrasinya di sini. Kita naik mobil. Nah kalau naik transportasi umum kayak bus, turunnya di sini, terus nyebrang. Dapat sini nih Dia langsung nyambung ke mall Jadi di bawah hotel ini adalah mall Jadi kalau mau yang ke JB Dari Singapura Nggak harus naik nyawa mobil uh, Tapi bisa juga naik bus Dari Woodlands ke sini Nyebrangnya Terus langsung nyampe deh Jadi nggak perlu naik taksi lagi kalau udah nyampe Nah ini pemandangan dari sampingnya Jadi view-nya memang bagus banget lah Ini kamarnya, suite harganya, kurang lebih uh, Dibawa 3 juta sih Dibawa 3 juta Tergantung harinya Ada yang kalau lagi yang kemarin Kebetulan lagi hari Idul ada itu Lebih mahal sedikit Seharinya 3 jutaan Tapi setelah liburannya selesai itu 2 juta 600-an Ini tipe suite Nah kamar mandinya kayak gini nih guys Bagus ini motif lantainya ini kayak kayak bahan kulit nih kalau dilihat nih kayak bahannya kayak bahan kulit tapi ya bukan kulit <tuh> bagus ini. terus nah ini dia kamar mandinya tempat showernya dia nggak ada rain shower tapi ya cukup lah bagus banget lah enak-enak mandinya lega Sabunnya modelnya refill dia. Ini keramiknya lucu modelnya kayak kalau dipegang kayak uh, kayak kain gitu lah. bagus tapi nggak licin. Nah ini ada batap juga anak-anak suka mandi di batap. Kalau di rumah kan batap males nunggu airnya lama, kalau di sini airnya lebih cepat. Oke okay. ya kita gitu sih. Di sini juga ada kolam renang di lantai 32 Tapi di lantai 32 itu Apa namanya? Kolam renangnya biasa modelnya kotak doang nggak <tuh> menarik Gymnya juga di sana Ini Kita juga nggak pake lah Kalau di, di JB kota gini kayaknya nggak Ngapain Tapi berikutnya kita mau ke Desaru Mau oh, di Hard Rock Hotel Nanti bisa lihat Video room tour berikutnya guys Di Desaru Desaru itu kayak kita kalau Dari Jakarta itu kayak anyernya lah Sekitar satu jaman dari sini Perjalanannya Daerahnya pantai Ada hard rock, ada westin Ntar kita lanjut untuk video room tournya Di sana ya Oke okay guys Sampai ketemu di video selanjutnya Oh iya yeah guys ini tambahan nih uh, Untuk Lobbynya kan di lantai 8. Nah, untuk parkirnya di lantai 7 karena posisinya adalah di atas. Oh, ini front desk-nya. Tempat kita check-in dan check-out, check-in, check-out cukup banget, guys. Ini ada concierge tempat taruh barang juga sama minta parking tiket untuk keluar. Nah, ini ada bisnis. Jadi kalau mau pakai komputernya bebas. Nah, ini ada Uh, barnya dan di sana ada tempat kita breakfastnya, tempat breakfastnya kayak gini. Ini barnya, ini tempat breakfast atau lunch di sini restorannya, coffee shop. Oke. Okay. tempat tunggu-tunggu oke okay guys gitu deh ya halo ya kita pindah yuk kita ke desaru yuk bye